Assalamualaikum warahmatullahi ilaha illallah, Wa ashhadu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 wa inna astagal hadithi kitabullah Allah, khara al-hadith adi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam masyarral umuri muhdathatua wa kulla muhdathin bidah, wa kulla bid'atim dholala wa kulla dholalatin finnar ajamas kalian yang dibelakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Swt berikan kepada kita dan wujud dari kesyukuran tersebut adalah seseorang semakin tunduk beribadah kepada Allah Swt dan dengan Bersyukurnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut dan akan jaga nikmat tersebut La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid dan jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmat tersebut wa la in dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat tersebut, inna ada bila syirid, sungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ya tentang Faedah dari kesyukuran tersebut, iaitu seorang ketika dia mensyukuri nikmat Allah subhanahuwataala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat tersebut. Ia, kata kadaburi fu ma al-abdu ni'matallahi ta'ala alayhi bimithli syukriha wala a'ruduha lizuwani bimithli fi'liha limaa'asillah. Ya bahwasanya Tidaklah seorang hamba, ya, menjaga nikmat tersebut kecuali dengan kesyukurannya. Artinya, cara menjaga nikmat tersebut adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Sebaliknya, kapan seseorang menggunakan nikmat tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa maka akan hilang nikmat tersebut dan sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam Madarijus Saqirin ya bagaimana ya kaidah dari kesyukuran bahwasanya allayast'amilaha fi ma yakrah. Bahwa dia tidak menggunakan nikmat tersebut kepada perkara-perkara yang Allah tidak senangi atau Allah Subhanahu wa taala benci. Ya, maka ingin mendapatkan tambahan nikmat, maka syukuri nikmat tersebut. Dan dengan mensyukurnya akan terjaga nikmat tersebut. Jamaah sekalian, mula kalau suara Iya. Sebelum kita masuk di materi kita di malam ini, ya sebelumnya ada suatu permasalahan tentang masbuk yang terlambat salat. Di mana masbuk? Iya apa bahasa bukisnya, tuh. ya yeah. misalnya orang datang sholat dia terlambat dua rakaat misalnya di sholat maghrib kemudian setelah dia menyempurnakan sholatnya setelah imam salam maka apakah makmum tersebut, atau orang yang masbuk tersebut dia Mencari sutro. Dipahami mana sutro? Bukan sutra ya, bukan bukan bahasa Bugis sutra, bukan bahasa Indonesia sutra, tapi sutro yaitu pembatas yang dengannya seorang menghalangi yang mas, yang lewat depannya. ya yeah. Dipahami masalahnya? Ini biasa kita alami. Kita terlambat sholat, selesai sholat. Kita berdiri untuk menyempurnakan salat kita. Apakah kita mencari sutroh sebagai penghalang kita? Ya. Jemaah sekalian dimulakan suara wa ta'ala. Ya. Sudah ada yeah. yang tahu jawabannya. Eh ajwaaskan mulakan suara wa taala raqidah jelaskan makna masbuk tadi masbuk adalah manfaat hubaa' al-rak'aat ma al-imami faqom alyukammilus salata yaitu ma'mum eh masbuk adalah ya orang yang luput sebagian rakaatnya ya bersama imam kemudian setelah selesai salatnya imam maka dia berdiri menyempurnakan salatnya yang menjadi pembahasan di sini apakah dia mencari sutra untuk mendekat kepadanya ya Jamaah sekalian bapak subhanahu wa taala ya masalah ini tidaklah masyhur tidaklah dikenal pada ya dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi Imam Malik dan pengikutnya, atau murid-muridnya, menyebutkan bahwasanya ya yeah, Orang yang masbuk tadi itu dia mendekat kepada sutronya. Apakah dia maju ke depan, atau dia ke samping, kanan atau kiri, atau dia mundur sedikit? Dengan syarat Kalau sutroh tersebut Tidak jauh darinya yeah. Sebab yang diinginkan Dari orang yang setelah dia Atau setelah imamnya salam dia berdiri Untuk menyempurnakan solatnya Tidak sibuk dengan mencari Sutroh kalau sutrohnya Jauh yeah. Jadi dia maju ke depan atau ke samping atau ke samping kanan atau kiri atau dia mundur sedikit yang jelasnya tidak terlalu jauh jaraknya ya yeah. sebab kalau terlalu jaraknya nanti orang beranggapan di sampingnya ini bukan orang sholat tapi orang yang berjalan ya yeah. mari pahami Hai jemaah sekalian dimulai kalau ya sekarang kita masuk di materi pembahasan kita di malam ini yaitu berkaitan dengan sop dalam sholat dipahami mana sop kan barisannya orang yang ketika sholat ya bukan sop bahasa Indonesia seperti apa namanya bukan sop saudara. Soh. <laughs> ya, jangan dipahami seperti itu ya Ini SOP dalam sholat bukan Apa tadi bukan SOP saudara bukan SOP Apa namanya pangkep tuh Bukan Jawa sekalian, yang mulai kalau separuh ya. pembahasan pertama ini untuk para wanita. Bagaimana sopnya wanita kalau dia sholat? Maksudnya di sini, di mana posisi imam, wanita kalau dia mengimami sesama wanitanya. Ya, Aina Tekulmer Lati ta umun nisa fi di mana wanita berdiri kalau dia mengimami wanita dalam salatnya ya jamaah sekalian bila qul subhanahu dipahami pembahasannya. perempuan salat bersama dengan perempuan lainnya maka di mana di ia berada wanita tersebut kalau dia menjadi imam. Mengimami sama-sama wanita. Yeah. Perhatikan. Ini pembahasan pertama. Zahabah jumhuru ahli al-imni ila annal mar'ata allati ta'umul nisa takibu bainahun nawasda soffi wala tatakuddam amam as-soffi karrijalilladi i'umul ya rijal. Jumhur ahli ilmi kebanyakan dari ahli ilmi berpendapat bahasanya wanita yang mengimami sesama wanita maka dia berdiri imamnya tersebut berdiri di antara mereka di pertengahan shofnya, ya yeah. dan dia tidak maju ke depan di depan shof sebagaimana lelaki yang mengimami lelaki. Iya. Jadi wahami jadi seolah-olah kalau wanita mengimami wanita maka posisi imamnya wanita dia berada di pertengahan shof tersebut. Dia tidak maju ke depannya sebagaimana laki-laki kalau dia mengimami laki-laki. Ya, alasannya perhatikan. Dalil kenapa demikian? Li'anna hadha huwa alladhi 'an 'Aisyah wa Ummi Salamah wa huma a'lamu bi Wa aydan huma min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam fa huma a'lamu bi ma ja'a 'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-tasyri' liqurbihima. Min Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang lain. Ya, Sebab ini yang sabit, yang ada dari Aisyah dan Ummu Salamah, yang keduanya ini adalah ya yang paling mengetahui tentang salatnya perempuan. Ini alasan pertama kenapa demikian posisinya sebab ini yang sabit diketahui dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau ini keduanya ini adalah yang paling mengetahui tentang salatnya perempuan. Dan juga keduanya ini Aisyah dan Ummu Salamah adalah dari istri Nabi. Dan keduanya ini yang paling mengetahui dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pensyariatan Nabi karena dekatnya keduanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ya, pendapat yang roji. dan sebagian ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya tidak ada perselisihan pendapat di dalam perkara ini. Ya, yeah. insya Allah para wanita yang ikut mendengarkan ini dan memahaminya. Ya, yeah. terus bagaimana kalau perempuannya maju ke depan sedikit? Ya, yeah. perhatikan pembahasannya walau Dan Anda kata perempuan ini maju ke depan sedikit di depan sob maka sholatnya sah. Iya sebab ini yang asal. Sebab yang asal imam itu berdirinya di depan shaf. Di depan barisan. Sebab ini yang asal. Andai kata perempuan maju ke depannya laki-laki, eh namanya perempuan temannya untuk mengimaminya maka sah salatnya. Iya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok dari ahlul ilmi di antaranya Al Hanabilah Madhab Imam Ahmad, Ibnu hambalu, wallahu a'alam. Ya, ini permasalahannya. Kesimpulannya, wal khulasa atas syekh mari, marati bin nisa. Wallaf Mar'ati lamarati, ala nisa, antakuma wa'as doh sofri. antakuma amma sofri di annaul asrul. Simpulannya bahawa solatnya perempuan dengan perempuan, itu mengimami. Ini adalah sah dan yang lebih utamanya perempuan yang mengimami perempuan dia berdiri di tengah barisan atau sub wanita tersebut. Ia kemudian dan tidak mengapa kalau ia yang imam itu berdiri di depan sopnya bukan di tengah tapi dia maju sedikit, sebab ini adalah yang asal. Ya, yeah. jamaah sekalian dimulai kalau ta'ala ini kesimpulan pembahasan. Insya Allah dipahami. Ya. Yeah. Aja maskernya bila kelas 1000 tanah Sekarang pembahasan yang kedua Ya Ani Afdolushuvi Errijari Wanesa Sop yang paling utama Bagi lelaki dan bagi perempuan Ya yeah. Lelaki kalau dia salat berjamaah Yang paling bagusnya Dia berada di mana dan perempuan paling bagusnya kalau dia sholat berjamaah dia di mana? Ini pembahasan kita sekarang. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Khairu Subuhir Rijal, awaluh, washruh, akhiruh." sebaik baik sopnya lelaki adalah yang pertamanya paling depannya dan yang paling jeleknya adalah yang paling belakangnya dan sebaik-baik sopnya wanita adalah yang paling akhirnya sementara yang paling jeleknya adalah yang paling depannya ini bagi perempuan kapan ini perhatikan ini kalau laki-laki Iya sholat berjamaah Oh ya Apakah sholatnya berjamaah Apakah ada perempuan juga di situ di dalam satu masjid Kemudian kalau perempuan ini yang dibahas di sini, kalau ya, perempuannya sholat berjamaah di masjid dan ada juga laki-laki, ya. Tapi kalau perempuannya sholat berjamaah dan tidak ada laki-laki di situ, mana yang lebih utama baginya? Apakah di shub pertama atau di shub terakhir? Iya, dan akan kita sebutkan alasan kenapa ini yang lebih utama dan kenapa ini yang paling jeleknya ada mas kalian raka Allah perhatikan baik-baik la ilaha baina ahli ilmi an as-shaf al-awwal huwa afdalu shufi rijal wa as-shaf iyalil imam akara ja hadis fi fadli as-salati minha ma fi sahih Al-Nabi Hurairah radhiyallahu Allah anhu anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Atawala Lahu ya'lamu al-Nas maa fi al-Nidak wa s-Sofi awal Thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu Ayi, loya'lamu maa fiihima Min al-khayri wal-fadli wal-ajri Latanabasu alayhi maa hingga terpaksa untuk memukul Qur'a bainahum ya dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ahlul ilmi bahwasanya sub pertama adalah yang paling utamanya bagi subnya lelaki dan sub yang yaitu sub yang setelah imam jadi yang paling utamanya Bagi sob lelaki adalah Sob setelah imam Yaitu sob pertama ia. Dan telah datang Hadis-hadis ya, -hadis, Fifat di solat Tentang keutamaan solat padanya Di antaranya Dalam asuhya As Bukhari Muslim Dari Abi Hudayullah Abdul Rahman Ibn Sahr Namanya Ia Bahasanya Nabi s.a.w. bersabda. Andekata manusia mengetahui. Apa yang ada pada anida an adhan. Dan syofi yang pertama. Kemudian mereka tidak mendapati. Maksudnya tidak bisa. Di syofi pertama. Kecuali mereka harus mengundi. Maka mereka pasti akan mengundi. Ya. Maksudnya antikata mereka mengetahui Apa yang ada pada sub pertama dan adhan Dari kebaikan keutamaan dan pahala Maka mereka sungguh akan berlomba-lomba Untuk mendapatkan keduanya Sampai harus mereka melakukan undian Ya Jamaah sekalian, beliau khalifah nawatallah. Jadi ini bagi lelaki, sholat pertama adalah sholat yang paling utama baginya. Pertama itu sholat setelah imam. iya Pak Jamal apa bahasa bubisnya imam? Hah? Pak imam tu? Eh, <laughs> ini tentang sub yang paling utama bagi lelaki kemudian tentang perempuan walakila babayna ahli ilmi anna ahira asufir nisa afdalu min awaliha idha kanatin nisa tusullima arrijali bi masjidin wahidin kamakanaha fi ahli nabi sallallahu alaihi sallama wadarika li anna aman alfitna minha wa alaiha wa ya. an dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ahlul ilmi bahwasanya ya akhir belakang paling belakangnya dari sopnya wanita adalah yang paling utama dari yang Terdepannya, ini apabila perempuan itu sholat bersama lelaki dalam satu masjid. ya perhatikan, yang paling utama bagi perempuan ketika dia sholat berjamaah bersama laki-laki, maka yang paling utama adalah yang mana depan atau belakang. Eh, belakangnya, kenapa? karena hal tersebut lebih aman dari fitnah ya fitnah bagi wanita dan juga bagi lelaki ya dan ini jauh dari fitnah laki-laki dan juga fitnah bagi perempuan ini terwujud dengan ya paling belakangnya perempuan pada sopnya ya dan jauhnya dari sopnya lelaki Iya, yeah. sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu sufiin rizal awaluhu, wa syiru akhiruhu; muhairu sufiin nisa akhiruhu, wa syiru awaluhu." Iya, yeah. <coughs> sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya, ya, yeah. sob yang paling bagusnya bagi laki-laki adalah yang paling depannya dan paling jeleknya adalah yang paling belakangnya kemudian sopnya wanita yang paling baiknya adalah yang paling belakang yang paling jeleknya adalah yang paling depannya iya ya maka perhatikan fa subir Rijal suhubil mutakaddam wa syarwa akhirwa maka Shopnya laki yang paling utamanya, paling baiknya adalah yang paling terdepan dan yang paling jeleknya adalah yang paling belakangnya. Ya, kenapa yang paling jeleknya di belakangnya? Sebab hai itu lebih dekat kepada shopnya wanita dan juga menunjukkan bahwa dia tidak punya perhatian untuk solat, ia berjamaah. Andai kata dia punya perhatian etina, maka tentunya dia akan berada di shop yang terdepan. Iya. Dan juga yang shopnya belakang bagi laki-laki ini menunjukkan bahwa dia orangnya malas. Ya. Atau dia sudah jemu. Ya apabila terus-menerus di dalam perkara tersebut. Ya dan juga kenapa sopnya laki-laki perempuan itu yang paling baiknya di belakang ya yeah. sebab ini lebih selamat terjatuh ke dalam fitnah bagi dirinya dan memfitnah laki-laki jamaah sekalian ini kalau solat berjamaah di dalam satu masjid yang paling utama bagi laki-laki sopnya paling depannya, yang paling jeleknya belakangnya. Kalau perempuan yang paling bagusnya belakang, yang paling jeleknya depannya. Ini kalau dalam satu masjid. Kemudian perhatikan. Wa idza kanat in-nisaa al ba'daha ba'duna ar-rijal. Fa inna su'an nisaa wa afdalu min mu'akhirah. Ala sahih min aqwali ahli sunnah. Iya. Dan apabila perempuan sholatnya bersama dengan perempuan yang lainnya tidak ada lelaki. Ya. Maka sob yang paling depannya bagi perempuan itu yang paling utamanya. Dan yang paling jeleknya adalah yang paling belakangnya. Sama dengan sobnya lelaki. Ini kalau perempuan sholat bersama dengan perempuan. Tidak bersama dengan lelaki dalam sholat berjamaah. Ya, ya. Adapun tadi Hadis Abu Hurairah bawa sebaik sebaik sopnya lelaki Adalah yang paling utamanya, kemudian yang paling jere yang paling belakangnya dan perempuan yang paling bagusnya adalah paling belakangnya ini kalau solat bersama dengan lelaki. Ya, jamaah sekarang dalam belakang Sumatera ini pembahasan yang kedua. Kemudian. Pembahasan selanjutnya masalah mauki ulama umumi imam bis sholat ya posisi dua makum dalam sholat ketika sholat bersama imam di mana dia berada ya Posisi makmumnya, kalau satu, satu orang makmum dia di mana, kalau dua orang di mana, kalau banyak di mana, ini yang kita akan simak di kesempatan ini. Iya, eh, sudah paham gambarannya? Paham toh? Ya perhatikan, coba yang pinggang HP kita. Kalau misalnya imamnya satu orang, di mana eh apa namanya makmumnya satu orang, Dimana mana dia? Samping kanan atau kiri? Samping kanan, imam, imam atau imam. <tuh> iya di samping kanannya Imam dia maju sedikit atau mundur sedikit? Ah, sejajar? Ah, ya benar. <tuh> kayaknya kayaknya dia sedikit mundur toh? Hah? Coba pilih dia sejajar atau mundur sedikit? Pilih mundur sedikit, iya. Iya, <laughs> perhatikan pembahasannya yang benarnya. Menurut jumhur ahli ini bahwa satu orang makmum dia berdiri di samping kanannya imam. Kemudian kalau dua orang makmumnya maka dia atau lebih maka dia berdiri di belakang imam. Ya dalam hadis Ibnu Abbas fakum untuk ayah sari. Baikah ada berasulullah sallallahu Bajaana nih ayami ini, ya yeah. ibnu Abbas berkat bahwasanya yang mengatakan bahwa saya berdiri di samping kiri nabi, kemudian nabi mengambil kepala aku, kemudian memindahkan ke sebelah kanannya, ya yeah. ini dalilnya bahwa kalau sendiri dia sebelah kanan imam, ya. Yeah. Ini dalilnya, Dan masih banyak dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Kita lanjutkan, kita percepat pembahasan. Apakah berdirinya makmum samping kanannya ini, samping kanan imam, apakah wajib atau tidak? Ya. Kita kan yang kita paham bahwa dia berdara, berada di samping kanan imam. Tapi sekarang kita tambah paedah kita apakah harus apakah batal sholatnya kalau dia tetap di samping kiri ataukah harus di samping kanan ya tiba-tiba masuknya ya wasuhi alladhi alaih jamaahiru au jumhur ahli ilmi anna wukubah wahida an yaminin imam lil istihbab wa yang ya perhatikan yang sahih, yang benar menurut jumhur ahlu ilmi bahwasanya, ya, berdirinya makmum yang satu orang di samping kanannya imam adalah mustahab bukan wajib ya andekat imam atau makmumnya tetap berada di samping kiri imam maka tidak membatalkan salatnya sebab tidak ada dalil yang memberikan keterangan bahwasannya salatnya batal Ya dan tidak ada juga dalih yang menunjukkan bahawa yang melakukan hal tersebut dia jatuh dalam dosa. Ia dipahami jadi mustahab saja. Kalau misalnya seorang dia tetap di sebelah kirinya imam maka tidak membatalkan solatnya atau dia tidak terjatuh dalam perkara dosa. Eh kemudian dengarkan tadi dikatakan bahwasanya makmumnya kalau dia di samping kanannya imam, dia mundur sedikit sekarang dengarkan jawabannya ya atau rujuk atau mengaku bahwa tidak benar perhatikan <tuh> <tuh> wassohi <tuh> inda jumhur alilmi anha dalwhahid ya shuf musawiyan lil imam dan yang sahih menurut jumhur ahlul ulum bawasanya yang makmum satu ini dia berada sejajar dengan imamnya dan tidak dianjurkan untuk mundur sedikit tidak dianjurkan Tapi ia dengan dengannya sejajar dengan kakinya begitu, tidak dianjurkan untuk mundur sedikit. Ya kalau dulu-dulu sholatnya orang tua, gitu kan? Dia mundur sedikit. Ya, tapi sekarang sudah dengar penjelasannya. Ini dipahami dari hadis Imam Abbas. Ya, ketika beliau sholat. Di samping kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi memindahkan ibnu Abbas ke samping kanannya. Ya tapi bukan lewat depannya tapi dia ya dari belakang dia tarik ke belakang. Ya dan zahirnya bahwasannya itu sejajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan atau dianjurkan untuk mundur sedikit, iya dan cukup mengetahui hal tersebut, ya, imamnya di kanan dan imamnya atau apa namanya makmumnya di kanan dan imamnya, ya, di situ, ya, jamaah sekalian mulai kelas marlah ta'ala Selesai pembahasan kita tentang ya, posisi makmum ketika dia sholat bersama imam. Masyarakat waktu ya sekarang yang terakhir. Kalau ada lelaki ya lelaki imam terus ada perempuan. Di mana perempuannya berada? Ya, kita lebih dekatkan permasalahan. Kalau misalnya, misalnya ada yang tidak sempat karena hujan, sholat di rumah. Misalnya sahabatnya Pak Jamal, ya, sholat berjamaah dengan istrinya. Istrinya, makmumkan apakah dia samping kanannya Pak Jamal atau tidak? itu masalahnya apakah dia pas samping kanannya kan tidak mengapa istrinya ditawa toh. Uh. atau Pak Jamah sudah tahu jawabannya atau Abdul Rahman Abdul Arshad <tula> kalau Ayah Antum setelah sholat bersama istri pas besarnya hujan sholat berjamaah, ya antum ya imam terus istrinya posisi mana di belakang atau samping kanan samping kanan tuh karena istri jih oh, ah iya jawab sekali mulai kalau subrawatara perhatikan lah hila bapaknya ahli ilmi anda nisa tasukuk rijal Ya dan tidak ada perselisihan di antara ahlul ini Bahwasanya perempuan ia bersop di belakang Sop lelaki laki Dan dia tidak bersop bersama dengan Laki-laki satu, lurusan Walaupun perempuannya satu orang Ya Perhatikan dalilnya Haris Abu Hurairah Bahwasanya, ya. Yeah. Atau hadis Anas, ia berkata bahwa aku mutu fakumtu wiyatim khulfu, wa um muslim khalfana Iya, yeah. bahwasanya dia berkata, saya berdiri dan anak yatim di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan um Sulaim di belakang kami. Iya. Yeah. Ya, Ummu Sulaim tidak bersaudara bersama dengan Anas bin Malik. Ya, bersamaan Anas bin Malik atau Ummu Sulaim adalah ibunya. Iya. Akan tetapi Ummu Sulaim berada di belakang ya Anas bin Malik dan anak yatim. Ya, padahal Ummu Sulaim adalah ibunya dan juga atau dikatakan ini adalah mahramnya. Iya, jadi ini kesimpulannya bahawa perempuan kalau dia Salat bersama laki-laki, maka dia tetap di belakang, walaupun perempuan itu dalam mahrom dari imamnya. Iya, imami. Kemudian perhatikan, wassallallahu alaihi junur ahli anna sholatha wa sholatul rojulatul biluri anami. Eh, tunggu. Faidah shofat ma'arijari faham tu betul solat tak fikirlah apabila perempuan ini ya bersama dengan lelaki maka apakah batal solatnya maksudnya lah perempuannya bersop dengan lelaki apakah batal solatnya ya yang sahih menurut jumhur ahli bahwa solatnya perempuan ini dan solatnya lelaki tidaklah batal. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan batalnya hal tersebut. Akan tetapi, yukroh, ya, sebab menjadi sunnah. Ya, telah dikatakan tadi bahwa Umar Sulaim dia bersop di belakang ya Anas bin Malik ketika bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, dimulakan wa ta'ala ini pembahasan kita di malam ini. Ya suranya masih ada satu pembahasan tentang bagaimana posisi kalau ada anak kecil, di mana dia bersop. Ya anak kecil ada yang sudah balik dan ada yang mumiis. Ya kalau misalnya anak kecilnya masih umur di bawah tujuh tahun, apakah dia boleh bersop dengan lelaki yang besar atau tidak ya ini pembahasan yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya aja mas ke kalau ta'ala selesai waktunya masih ada berapa menit dua menit iya Ajamah sekalian ini mulai. Alhamdulillah kita tutup pembahasan kita ini dengan ucapan dari ya, Syekh Limbas tentang anjuran seseorang untuk segera bertobat atas kesalahan yang dia lakukan, sebab kematian adalah perkara yang tidak disangka-sangka. Ya. Kata beliau, Allah takul anak syab saufa atub kam min syah bin al-maut qobla ayas yashid wakam min zara'in asobahul hara qobla ayahsuda al Fal-maut ya'ti baghtah wal amalu soleh yanfa'uka dunya wal akhirat ya engkau jangan berkata bahwasanya saya masih muda, insya insya Allah saya akan bertobat ke depan. Ya. Seorang anak muda berkata, "Nantilah saya bertobat. Saya kan masih muda. Nanti saya sudah tua saya baru bertobat." Ya, perhatikan betapa banyak. Ya, seorang pemuda meninggal sebelum dia tua dan buat apa banyak. Orang yang bercocok tanam tertimpa musibah sebelum dia memanen tanamannya. Ya. Maka kematian adalah perkara yang datangnya tiba-tiba. Tidak disangka-sangka. Dan amalan soleh yang akan memberikan manfaat bagimu di dunia dan akhirat. Ya. Kullu nafsinda ikatul maut setiap akan merasakan kematian iya fa idza jaa ajruha la yastakhiruna saataw wala yastaqrimun dan apabila datang kematian maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan dipahami iya jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa taala tidak kita sangka kematian akan menjemput kita. Mungkin besok, mungkin malam ini atau sedetik lagi adalah perkara yang tidak kita ketahui. Jawa sekalian nama Allah SWT, mungkin ini yang sempat kita sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wa akhiru da'awan, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.